Dah selesai semayang janazah gaib Allah yurham Siti, Sara, Raiz, Sudin Allah kasih dia maghfiratan rahma di Makkah Hari ini semayang zuhur Allah kasih dia makkah Depan. Disebutkan langsung namanya cuy Gue gak Oke okay, cuy hari ini sebenarnya saya ingin mereaksi uh, Film Piramli cuy ya kita nonton bareng film Piramli yang berjudul penarik beca cuy tapi setelah saya buka Google ya saya buka Google masih ada tersisa kemarin waktu saya mengambil video dari almarhumah Siti Sarah gitu ya saya scroll ke bawah banyak banget ternyata berita ini tuh viral banget di Indonesia saya baru tahu itu cuy saya baru tahu itu, cuy. Banyak website yang populer di Indonesia yang sangat-sangat eh, apa namanya? Yang sangat-sangat ternama di Indonesia itu memberitakan tentang almarhumah Siti Sarah, cuy. Gue scroll lagi ke bawah, saya dapat, "Woi, banyak banget." Jadi saya apa ya? Jadi saya baru baru jandar juga, bukan bukan cuman saya saja ya. Banyak juga di Indonesia yang simpati terhadap berita ini, cuy. Dan di sini di sini langsung saya langsung berubah berubah pikiran, cuy. Mungkin ini lebih baik saya buatkan video gitu ya. Supaya. Bukan saya ingin mengungkit-ngungkit lagi cuy ya. Bukan saya ingin mengungkit-ngungkit lagi orang yang sudah uh, tiada gitu ya. Tapi saya ingin memberitahu kepada orang bahwa berita meninggalnya almarhumah Siti, Siti Sarah ini tuh bukan benar-benar trending topic di Malaysia saja, tapi di Indonesia juga, cuy. Kurang pasti tak percaya, cuy. Makanya saya di sini ingin memberikan bukti kepada korang bahwa berita ini sangat-sangat viral banget di Indonesia, cuy. Oke, okay, di sini saya akan memperlihatkan kepada korang dulu ya. Uh, ini saya gabung aja cuy. Ya. Teman kita mengirimkan saya beberapa video tentang kenangan dari uh, almarhumah uh, Siti Sarah, tapi saya nggak nggak bisa memperlihatkan itu cuy. Saya nggak tahu kenapa cuy. Kalau kenangan-kenangan saya nggak nggak berani memperlihatkan korang karena kesannya kayak gimana banget gitu ya. Saya di sini memilih dua video saja cuy, yang mana di sini uh, tentang Bagaimana perasaan Dato' Siti Nurhaliza saat uh, Siti Sarah itu meninggal, cuy? Di sini saya ada videonya, cuy. Kayaknya di sini dia lagi syuting, tiba-tiba menangis gitu ya. Mungkin teringat akan uh, sahabatnya ini. Ini kan Siti Sarah, ini setahu saya dia itu diva, diva juga di Malaysia, cuy. Wajar banget kalau di Indonesia juga sangat-sangat viral gitu ya di sini saya buka langsung di YouTube cuy ya tapi bukan akun uh, Dato' Siti Nurhaliza di sini cuy bukan bukan akunnya ini cuy mungkin akun fans kali ini cuy ya oke langsung aja cuy ya saya perlihatin kepada orang tiga dua satu dari surgamu itu aduh gua uh, harus berkaca-kaca sih. harus Harustani ini, tahan ini sih. Ternyata Dato datu Sri Siti Nurhaliza itu nggak mau menyanyikan uh, apa namanya? lagu Aku Bida dari Surgamu gitu ya, karena kehilangan sahabatnya gitu ya. Uh. Dia udah coba tahan di sini. Kalau ngeliat dari raut wajahnya, dia udah benar-benar coba tahan, tapi nggak nggak bisa gitu. Makanya lagunya mau diganti ya. Sumpah, gue sedih banget ya. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Dan video yang kedua yang sangat-sangat viral yang saya temui, ya saya, saya tengok waktu baru bangun saya langsung tengok. Uh, Instagram dari Abang Suaib ya Dan saya menemukan video ini cuy Ini dia Saya perlihatkan kepada korang Abang Suaib mendapatkan kiriman langsung Salah jenazah ini ya Langsung dari Masjidil Haram cuy Wow Wah, Langsung kayak apa Kayak merinding Masih merinding nih cuy Masih merinding banget cuy Makanya saya simpan aja videonya cuy, rencananya saya mau tengok ini setelah saya mengupload video gitu ya Dan langsung aja cuy ya, di sini saya perbesar dulu videonya dan kita tengok sama-sama cuy ya 3, 2, 1 Ini langsung dari masjidil haram cuy Mereka Aku banget uji, ini masjidil haram uji Mereka kok bisa sampai niat begini gitu ya saya nggak nyangka aja gitu. ⁉️⁉️ rahma di makkah hari ini Disebutkan langsung namanya cuy Gue nggak Gue nggak habis pikir cuy Almarhumah Arwah Siti Sarah itu Bukan Ustadz atau Kok bisa seperti Oke oke okay, okay, Saya langsung fokus saja cuy ya Langsung aja kita lihat ke uh, Apa namanya Yang yang ada di Indonesia gitu ya, yang ada di Indonesia gue nggak fokus lagi nih cuy, nggak fokus ya. Yang pertama itu saya mendapatkan berita langsung dari ini langsung dari Liputan 6 cuy. Orang tahu Liputan 6 itu selalu memberikan uh, apa namanya, selalu memberikan berita-berita yang sangat-sangat viral gitu ya. Ini nggak bisa terlewatkan berita-berita dari apa Liputan 6 kalau di Indonesia cuy. Di sini tertulis enam fakta penyanyi Malaysia Siti Sarah meninggal dunia terinfeksi COVID-19 saat hamil besar. Oke, itu yang pertama dan yang kedua dari Kompas TV, cuy. Kompas TV. Ini kurang yang di Malaysia mungkin tak paham gitu. Kompas TV itu juga salah satu uh, apa namanya? penyiar berita gitu ya. Penyiar berita yang sangat-sangat ternama di Indonesia, cuy. Di sini tertulis penyanyi Siti Sarah meninggal. Di sini suami saya melihat air mata jatuh di pipinya. Wow berarti waktu Arwah almarhumah Siti Sarah itu meninggal dalam keadaan menangis, cuy. Oke, yang ketiga, cuy. ya. Yang ketiga itu dari Detik Hot. Ini juga salah satu uh, penyiar berita yang sangat-sangat ternama di Indonesia, cuy. Di sini tertulis penyanyi Malaysia Siti Sarah meninggal usai melahirkan melawan COVID-19. Oke, yang ketiga dari BBC News Indonesia ya, di sini tertulis Malaysia berduka, penyanyi Siti Sarah Raisuddin meninggal akibat COVID setelah melahirkan. Di... <laughs> Ini yang keempat ya, dan yang ke apa yang kelima ya? Ini saya nggak ambil semua cuy ya, saya ambil beberapa saja dari kapan lagi.com cuy ya. Ini juga penyebar berita yang sangat-sangat ditunggu-tunggu di Indonesia juga cuy ya. Jadi kalau ada berita-berita yang viral banyak yang masuk di sini cuy ya. Kapan lagi.com penyanyi Siti Sarah meninggal dunia setelah melahirkan dan terpapar COVID-19. Oke, okay. yang keenam sekarang, yang keenam ya dari suara.com, ya dari suara.com. Fakta meninggalnya Siti Sarah wafat usai melahirkan dan melawan COVID-19. Oke, okay, yang ketujuh itu dari Kompas lagi, cuy. Ya, dari Kompas lagi, ini Kompas sebenarnya terbagi-bagi, cuy. Tapi ini kayaknya lebih ke ini, cuy. Ya, lebih ke uh, dunia gitu, ya. Uh, memberitakan seluruh dunia gitu ya. Di sini tertulis Siti Sarah meninggal dunia. Siti Nurhaliza terlalu sedih. Ini yang tujuh yang saya dapatkan, J. Sebenarnya masih banyak lagi ya ke bawah. Tapi saya nggak mau bacakan satu persatu kepada orang. Ini cuma membuktikan kepada orang bahwa meninggalnya Aru atau almarhum Siti Sarah itu benar-benar. Aduh, gimana intinya seperti ini, cuy. Korang bisa bagi luangkan sedikit waktu kurang sekali lagi ya. Bila korang menonton video ini, luangkan waktu kurang sedikit lagi untuk membacakan Al-Fatihah, cuy. Kepada uh, almarhumah Siti Sarah, cuy. Saya berharap banget kepada korang, cuy. Saya berharap banget kepada korang karena saya nggak tahu apa istimewa dari... Almarhumah Siti Sarah ini cuy... Sampai benar-benar gempar banget cuy... Dia... Seakan-akan... Ustadz atau ulama gitu ya... Bayangkan aja... Di... Masjidil Haram... di salah jenazahkan juga cuy... Itu... Itu yang... Membuat saya tuh... Wah... Banget gitu ya... Dan oke okay, mungkin itu aja cuy... Saya sudah membacakan semuanya... Saya tidak mau menambah-nambah lagi... Takut salah gitu cuy ya... Dan mungkin itu aja...